Hari demi hari berlalu, satu langkah pertama yang saya mulai dengan misi membawa perubahan yang baik dengan harapan untuk menghidupkan cahaya anak-anak di pedalaman melalui pendidikan membawa saya sampai pada bulan keenam pelayanan bersama Tangan Pengharapan di FLC Matotonan, Kepulauan Mentawai. Ketika langkah di tiga bulan pertama harus saya hadapi dengan tantangan seperti menyesuaikan diri dengan keadaan di daerah ini dan berbagai macam tingkah laku anak-anak, maka di bulan keenam saya menghentikan langkah sejenak, menoleh ke belakang dan melihat perubahan apa yang sudah saya buat bagi anak-anak. Perjalanan waktu ini merubah sudut pandang saya bahwa untuk melihat suatu perubahan yang terjadi pada mereka, saya harus menjadi orang yang berubah terlebih dahulu sebelum menjadi seorang yang disebut pemuda pembawa perubahan. Merangkul mereka dengan kasih tanpa memandang perbedaan yang ada, memberikan perhatian, belajar menjadi sabar saat membimbing mereka yang belum bisa huruf dan angka sama sekali, dan mau belajar menerima setiap saran dari orang yang berpengalaman salah satunya partner saya. Sedikit demi sedikit dari perubahan yang saya alami inilah yang menyadarkan saya bahwa untuk membuat perubahan bagi diri sendiri bukan suatu hal yang mudah, apalagi untuk orang lain, terutama anak-anak. Saya teringat ketika pertama bimbingan belajar di kelas 1, ada lima anak yang belum bisa menyebut huruf dan angka sama sekali. Membimbing mereka selama tiga bulan, dan harus melihat mereka mengulang di kelas satu, membuat saya merasa gagal sebagai guru yang membimbing mereka. Namun, itu menjadi tantangan bagi saya untuk membawa perubahan di dalam diri mereka. Dengan semangat yang mereka miliki, walaupun dalam kurun waktu yang cukup lama, saya dan lima anak ini berhasil menaklukkan tantangan ini di mana mereka berhasil menyebut minimal sepuluh huruf dari seluruh abjad. Dalam waktu enam bulan, saya belajar banyak hal. Saya mau berubah dan bisa membawa perubahan bagi anak-anak. Dari sepenggal kisah ini yang akan menjadi pengingat bagi saya bahwa tantangan ada bukan menjadi penghalang bagi kita untuk berdiri pada satu tempat yang membuat kita merasa gagal dan berhenti melangkah, tetapi dengan adanya tantangan, maka akan ada perubahan. Saatnya melanjutkan langkah dan membuat jejak-jejak kisah yang indah untuk diceritakan kepada orang lain. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Sponsorship Guru Pedalaman di FLC Matotonan, Mentawai, Sumatera Barat. Helping people live a better life.